Wa kafa binlahi syahidah Asyamadala wa Assalamu'alaikum Masyaallah muslimin dan muslimat, sekhwali wahauati fillah rahimahi wa rahmatullahi taala jami'an. Alhamdulillah Kembali kita semesta alam yang kaya, puji syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai curahan dan sayangnya Dengan segala nikmat keimanan, nikmat kesempatan dan yang Allah SWT berikan kepada kita sekalian Alhamdulillah, kita diberikan konfiktir kita yang menggunakan iqmat nikmat tersebut Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Melalui penghibaran yang telah kita amalkan bersama dari sholat berjamaah Dan pengembangan lainnya berupa majelis jenuh dan rakyat kita mempelajari alam Allah subhanahu wa'alaikum. merupakan serta nikmat yang besar. Ketika kita diberikan anugerah berupa ilmu pengetahuan yang dengannya kita mengenal kewajiban di dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu kewajiban kita mengenal la ilaha illallah. Mengenal bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu nikmat yang paling utama yang Allah berikan. Sebagaimana telah kita sebutkan dari perkataan Imam Sufyan bin Uyaynah rahimahullahu ta'ala. <coughs> Kata beliau, Ma'an'amallahu Allahu. Ala al nikmatan afdala min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba melebihi daripada nikmat Allah membuat dia mengenal la ilaha illallah. Ini asar Sufyan bin Uyainah rahimahullah disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman. Karya Imam Al-Bayhaqi Rahimahullah Nah, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari Dari beberapa perkara-perkara terkait dengan ilmu akan La ilaha illallah ini Sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat penting Yaitu pembahasan syurutu La ilaha illallah Syarat-syarat dari La ilaha illallah. Iya. Berkata penulis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wa amma syurutu La ilaha illallah. Adapun syarat-syarat La ilaha illallah. Fahiyya. Iaitu. Al ilmu al munafi lil jahli. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan atau meniadakan al-jahal kejahilan yang kedua waliyatinu al-munafi li syak syarat kedua keyakinan yang menafikan atau meniadakan syak apa syak keraguan ini yang kedua, yang ketiga, walikhlasu almunafi lil shirki syarat yang ketiga adalah keikhlasan yang menafikan atau meniadakan syirik kesyirikan. Yang keempat, wasidku almunafi lil kathib. Yang keempat. Kejujuran Yang menafikan Al-Kadhib Kedustaan Ya, jadi setiap syarat Punya lawan Syarat-syarat La ilahilallah Itu ada lawannya Pertama tadi ilmu Menafikan Kebodohan Kejahilan Kita harus berilmu tentang La ilahilallah Tidak boleh jahil Tak boleh bodoh tentang la ilah ilah Allah. Harus berilmu. Ya kan? Yang kedua, keyakinan. Harus yakin di atas la ilah ilah Allah. Tidak boleh. Ragu. Dia harus menafikan keraguan. Kebimbangan dalam berla ilah ilah Jangan-jangan masih ada. Ilah selain Allah ya. Itu ragu. Tak boleh. Harus dinafikan. Yang ketiga, keikhlasan dia harus ikhlas dalam menerima berla ilaha illallah dan dia harus menafikan apa? kesyirikan. Lawan dari keikhlasan kesyirikan. Yang keempat kejujuran. Yang harus dinafikan dari kejujuran adalah kedustaan. Iya. Yang kelima sekarang wal mahabbah kecintaan Kecintaan diatas La ilaha illallah Yang menafikan Al-Bugh Kebencian Yang ketujuh Yang keenam Wal-Inqiyadu Al-Munafi Littarki Yang keenam Ketundukan Ketundukan yang menafikan Meniadakan Al-Tark Penolakan atau meninggalkan taraka meninggalkan yang ketujuh wal <tuk> qabulu al munafi lirrad, al qabul penerimaan penerimaan dari kandungan dari makna la ilah dia harus terima dan dia harus menafikan arad penolakan dan yang kedelapan, terakhir. Wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Dan mengkafiri, mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Ini syarat yang terakhir. Delapan, mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah SWT. Iya. Yeah. Jadi ini Delapan. Wa qad jumi'at fil baitainil Delapan syarat ini terkumpul dalam dua bait syair berikut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bin Baz di sini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabululaha. Wa zida thaminuha al kufru minka bima siwal ilahi minal ashyai qad nam artinya ilmun ilmu yakin keyakinan waikhlas, keikhlasan wa sidquka kejujuranmu ma bersama mahabbatin kecintaan wanqiyadin, ketundukan wal penerimaan laha kepadanya kepadaNya kepada Allah dia harus menerimanya wa zida dan ditambahkan saminuh ke-8 Samin Samania. Ditambahkan yang kedelapan, Alkufranumingka. Pengkufuran dari engkau. Pengkufuran dari engkau terhadap apa? Bima siwal ilah dari selain Allah. Minal ashya dari segala sesuatu ma'yuqbat apa-apa yang disembah. Kada uliha yang dijadikan sebagai ilah yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Ia ya. ini delapan syarat la ilaha secara global ya secara global secara umum sekarang kita masuk penjelasan dan akan masuk nanti rincian satu persatu dari delapan syarat tersebut 6 penjelasan dari asyik Profesor Abdul Razak bin Abdul Musim Abad al-Badar hafizahum ta'ala kata beliau qala rahimahullah berkata al-syeikh rahimahullahi'in al-syeikh bin Bas semoga Allah merahmati beliau adapun syarat la ilahilallah yaitu apa yang disebutkan di matan di atas yaitu sejumlah delapan syarat fa'idha qa'la qa'il jika ada yang bertanya mungkin ada yang bertanya di antara kita mungkin ada yang pernah bertanya terlintas di pikirannya Min aina Dari mana anda berdatangkan syarat-syarat ini? Dari mana dalilnya? Mana keterangan? Mana nas? Ya. Yang menerangkan ada delapan syarat. Apakah ada ayat berfirman, Qala Allah Allah berfirman, syarat la Allah delapan. Apakah ada kalau Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, syarat la ilahilallah ilah ada delapan eh, ada yang bisa jawab adakah ayat menyebutkan demikian adakah hadis menyebutkan langsung demikian ada sanjaya Awas jawabannya sanjaya ada ayat menyebutkan eh? tidak ada Nah, Tidak ada ayat yang menerangkan Penyebutan langsung Secara Terkumpul Seluruhnya Bahwa syarat La ilaha illallah ada delapan Ya Demikian pula hadis Akan tapi kenapa Para ulama Membuat syarat la ilaha illallah Maka jawabannya perhatikan Dijawab you call. Jawabannya adalah Minal minhu wa, hajj wa minal ibadat. jawabannya adalah pendalilan akan syarat la ilaha illallah itu bersumber dari dimana terambil pula syarat-syarat tentang salat syarat-syarat tentang haji syarat-syarat tentang ibadah-ibadah yang lainnya dalam agama Islam maka dari situ pula terambil syarat la ilaha illallah sekarang kita bertanya lantas dari mana terambil misalnya syarat salat, syarat haji, syarat zakat syarat puasa diterima di sisi Allah dari mana terambil Hah? apa jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada dua: Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semuanya dipelajari, diteliti, ditelaah, dibahas oleh para ulama sehingga menyimpulkan kesimpulan: "Oh, ternyata syurut syarat-syarat solat ada sembilan. Oh, ternyata syurut haji ada sekian." Syarat puasa ada sekian Syarat-syarat tentang haji dan seterusnya Ada sekian Semua terambil dari mana? Dalil-dalil yang dipelajari Ditelaah, dibahas, dikumpulkan dulu Baru keluar apa? Kesimpulan Demikian pula syarat la ilaha illallah Itu terkumpul dari beberapa dalil Bukan hanya satu Ya? Bukan hanya dua Tapi beberapa dalil yang sangat banyak Dipelajari ada menerangkan tentang ilmu, ada menerangkan tentang kecintaan, kejujuran, penerimaan, ketundukan, dan seterusnya. Yang tadi disebutkan satu persatu. Semua menyebutkan ada sekitar delapan. Maka diambillah kesimpulan bahwasanya syarat La ilaha illallah ada sekitar delapan. Iya. Jadi dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Enam diistilahkan oleh para ulama dengan pendalilan istiqra wattatabbu' ini pendalilan dari para ulama jadi jawabannya dari mana pendalilan syarat solat bil istiqra wattatabbu' dari mana pendalilan syarat-syarat haji sama jawabannya dengan istiqra wattatabbu' apa istiqra dengan penolaaan Istiqlal dari Qara'ah. Membaca, tapi dia lebih dalam membaca. Mengkaji. Dari pengkajian, pendalaman, mengkaji. Wattatabu' dan penelitian. Itu tatabu' penelitian dari sejumlah ayat-ayat, hadis-hadis tentang misalnya solat. Oh, ini semua tentang solat. Oh, ini menerangkan rukun-rukun. Ini menerangkan sunnah-sunnah. Oh, ini menerangkan syarat-syarat. Dibagi para ulama, Dibagi. Kemudian masuk ke pembahasan akidah, oh datang ayat-ayat tentang akidah, keimanan, hadis-hadis tentang keimanan, apalagi yang khusus tentang la ilaha illallah itu banyak sekali. Nah, karena nanti disebutkan penilaian masing-masing dari syarat-syarat tadi akan datang penilaian-penilaian hadis-hadis yang sangat banyak, sehingga mereka menyimpulkan, oh kalau begitu la ilaha illallah itu punya syarat-syarat, sebagaimana sholat punya syarat-syarat wasiat zakat haji masing-masing punya syarat agar diterima maka begitu pula lailahaillallah punya syarat-syarat agar diterima iya baik fakama anna as-salata laha syurutu la tuqbal illa biha wal hajj lahu syurutu la yuqbalu illa biha waz zakah la laha syurutu la tuqbalu illa biha wa la tuqbal illa bi faqad zalika la ilaha la min illa bi kata Abdul Razad, sebagaimana salat tidak diterima salat itu kecuali dengan mendatangkan syarat-syaratnya iya kan apakah sah salat ketika belum masuk waktu hah sah tidak Orang yang punya pakaian, dia tidak tutup aurat. Sah solatnya? Tidak. Orang yang berhadas, tidak mengangkat hadasnya? Sah. Orang yang bernajis, ada najis di badan, pakaian ada tempat solat. Dia tidak bersihkan? Sah. Tidak. Maka, solat tidak diterima. Kalau tidak berdatangkan syarat-syarat. Dan pula haji. Dan pula puasa. Semua masing-masing ibadah-ibadah agama Memiliki apa? Syarat-syarat yang dengannya ibadah itu Nanti diterima Kalau mendatangkan syarat-syarat tersebut Ya Dipahami ini Begitu pula La ilaha illallah Nanti bermanfaat bagi orang kau ilaha yang mengucapkan La ilaha illallah Itu bermanfaat baginya Ketika dia mendatangkan syarat La ilaha illallah Baru benar kalimat La ilaha illallahnya. Enam. Maka inilah pembahasan tentang syarat-syarat yang diketahui dengan cara pengkajian dan penelitian terhadap kalamillah, terhadap firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulihi salawatullah salamuhu wa barakatuhu alaihi dan terhadap perkataan sabda nabinya Muhammad s.a.w salam dan barakah untuk beliau salallahu alaihi wasallam iya kemudian terdapat asar ada asar keterangan dari ulama' yang bisa menjadi dalil akan pendadilan bahawasanya la ilah ilallah itu punya syarat iya dikatakan kepada seorang ulama' bernama Imam Wahab Wahab bin Munabbih rahimahullah alaysa la ilaha illallah miftahul jannah ditanya kepada beliau imam ini imam wahab bin munabbih rahimahullah iya bukankah la ilaha illallah itu miftah jannah kuncinya surga bukankah demikian la ilaha illallah itu adalah kunci surga apa jawaban imam ini kalabala tentu Bahawasanya La ilaha illallah adalah kunci surga Itu benar Pasti itu Siapa yang mendatangkan La ilaha illallah Hari kiamat Dia akan masuk surga Kalau membawa Kunci tersebut Tetapi Walakin Laisa miftah Illalahu asnan Tapi setiap kunci Punya apa? Asnan Gerigi-gerigi Punya kunci tau? Haa Kunci motor anda tidak sama dengan kunci motor itu, karena beda geriginya, beda tulikuk-lukuknya itu. Begitu pula permisalan la ilahin allah dia adalah kunci, tapi punya apa gerigi-gerigi. Lahu asnan ada gerigi-geriginya. Fa'injita bimivtah lahu asnan. Futhi kalau kamu datang pada hari kiamat dengan kunci la ilahin allah, cocok geriginya dibukakan surga untukmu. Wa illa kalau tidak Lam yuftahlat Tidak dibukakan surga untuk kamu Itu kata Imam Wahab bin Nabi Jelas, artinya maknanya apa? La ilahilallah ilah itu bukan sekadar ucapan Ada Syarat-syarat yang harus didatangkan terhadap Kunci surga Harus pas geriginya Itulah yang tadi disebutkan Geri-geriginya itulah syarat-syarat La ilahilallah ilah Yang delapan tadi Iya, dipahami ini Asar ini lima Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya secara muallak, ya, secara muallak artinya Imam Bukhari dia menyebutkan sangat bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya ketemu Imam Al Wahhab bin Munabih. Tidak, bukan secara bersambung sanatnya dari Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari kata Imam Al Hafidh Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan asar ini Imam Bukhari sambung asar ini di kitab lainnya. Di kitab yang Bukhari itu banyak kitabnya. Bukan hanya kitab sahih. Ada kitabnya bernama kitab Tarikh. Ya. Kitab Tarikh Al-Kabir. Karimah Al-Bukhari. Nah, Di situ beliau sambung. Kitab Tarikh. Kari Imam Al-Bukhari. Dan juga disambung asar ini oleh Imam Abu Naim dalam kitab al Hilyah, Sebagaimana disebutkan dalam Fatuh Lubari. Yang jelasnya asar ini asar yang sabit. Asar yang benar bersumber dari Imam Wahhab. Wahab bin munabih rahimahullahu ta'ala dan ini as asar yang masyhur di kalangan para ulama tentang syarat la ilahilallah diibarkan sebagai kunci bersama gerigi-geriginya iya jadi gerigi-gerigi tadi yusyiru bidhalik mengisyarakan kepada perkara apa? kepada syurutiha kepada syarat la ilahilallah wabawabitiha dan ketentuan-ketentuannya dan kaitan ikatan-ikatannya alwarida fi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi sallam yang semua dari syarat-syarat tadi itu penyebutannya telah datang dari kitab Allah, dan telah datang juga dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi sallam yang dari sumber hukum Islam 6 fa'in qala qail jika ada yang bertanya atau ada yang berkata lagi inna mujarrada nutqi bi syahadati alla ilaha illallah yanfa biduni dawabit wa biduni syurut kalau ada yang mengatakan kata syekh sesungguhnya mengucapkan la ilaha sekadar mengucapkan dari lisan itu sudah bermanfaat ya sekadar pengucapan itu sudah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya Walaupun dia tidak mendatangkan ketentuan-ketentuannya Walaupun dia belum mendatangkan syarat-syaratnya Itu sudah beranfaat bagi orang yang mengucapkannya Maka dijawab Perkataan ini dijawab Dengan apa? Kila, mana zalik Kalau begitu Perkataan kamu tadi bahwasanya Orang yang mengucapkan la dengan segala pengucapan Tanpa mendatangkan syarat sebagaimana orang yang solat, sekedar solat, tanpa mendatangkan toharo tanpa masuk waktu solat, tanpa pakai baju menutup aurat ah itu ibaratnya sama seperti itu kan orang solat, tanpa mendatangkan syarat orang mengucapkan la ilaha Allah tanpa mendatangkan syarat-syarat la ilaha Allahnya bermanfaat nah bermanfaat salatnya orang tidak pakai baju tidak pakai celana yang tidak menghadap Kiblat dan tidak masuk waktu solat bermanfaat solatnya, ya tidak bermanfaat karena tidak, tidak apa, tidak mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah atau syarat-syarat so solatnya. Begitu pula tadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak datangkan syaratnya, ini tidak bermanfaat bagi orang mengucapkannya, ya kan? Dayab. Sama dengan perkataan kaulul munafikin. Nah ini ibarat yang sama seperti dengan perkataan orang-orang munafik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa perkata orang munafik diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun. Surah al munafikun Satu surah penuh menerangkan tentang Al-Munafiqun. Ayat pertama Allah berfirman idza ja'akal munafiquna nashhadu Innaka la Rasulullah Apabila datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik, orang, -orang munafik di zaman Nabi itu banyak. Iya. Jika datang kepadamu orang, -orang munafik, mereka akan berkata kepadamu apa katanya? Qalu Kami bersaksi. Lihat, mereka bersaksi, bersyahadat di hadapan Nabi bahwasanya engkau wahai Nabi, engkau utusan Allah. Mereka bersyahadat atau tidak? syahadat syahadat ini syahadat di rukun keberapa dari rukun Islam? Huh? Mereka datangkan syahadat rukun Islam pertama di hadapan Nabi. Iya. Yeah. Tapi di lisan segala di lisan pengakuan syahadatnya. Di hatinya? Ah, huh? Bagaimana orang munafik dalam keyakinan terhadap Nabi? Membenci, mengkufuri, mengingkari kenabian, kerasulan Nabi. Sambungan ayatnya apa? Qalu nasyhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu. Allah tahu annaka Rasulullah, Engkau nabi adalah utusan Allah. Allah tahu. Wallahu yasyhadu inal munafiqina lakadzibun dan Allah bersaksi. Di sini dibebarkan, dibocorkan rahasianya orang munafik yang mengaku-mengaku bersyahadat di hadapan Nabi dibocorkan oleh Allah. Dalam ayat pertama surah munafikun. wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun Allah bersaksi sungguh orang munafik lakadzibun dusta dalam persaksiannya dusta bohong jadi mengaku dia bersyahadat tapi Allah tahu isi hatinya dia dusta jangan percaya dengan ucapannya orang-orang munafik, iya Taib ini menunjukkan bahwasanya ucapan orang munafik bersyahadat bermanfaat bagi mereka tidak bermanfaat karena tidak mendatangkan syaratnya karena dia mendustakan berarti dia tidak mendatangkan apa kejujuran dia tidak jujur dalam berlailah Allah itu munafik namanya Iya. Taib. wali al jadi wakadali demikian pula perkataan mereka tadi ya yeah. Jika sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat tanpa mendatangkan syarat, itu tidak benar. Sebagaimana perkataan orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ini juga dalam ayat. Jika mereka berkata berjumpa dengan orang-orang beriman, apa perkataan orang munafik? Qalu nah. amanna. Kami beriman seperti Anda wahai orang-orang beriman. Kami juga beriman sebagaimana Anda beriman wahai orang-orang beriman. Tapi wa idza khalau Tapi kalau sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yakni kerumunan mereka sendiri dari orang munafik, para orang munafik sendiri, maka apa? Mereka kembali mengkufurinya. Iya, kalau in nama aku kami bersama kalian, kami tidak bersama orang-orang beriman. Eh, itu bermuka dua. Dia hadapan orang beriman, mengaku beriman, kembali ke ke kampungnya. Ah eh, tidak, kami sama kalian. Itu bermuka dua. Bermuka dua itu siapa? Yang munafik. Nah, waly al Allah abadikan perkataan mereka dalam Al Quran. Silakan baca dalam surah Al Baqarah. itu banyak sifat-sifat orang munafik di awal-awal surah al-Baqarah 6. Wa la yaqulu bi qa'ilun. Maka enggak mungkin orang yang beriman mengucapkan perkataan ini bahwasanya orang yang berla ilaha itu cukup dengan mengucapkan saja tanpa mendatangkan syaratnya itu tidak mungkin dari orang beriman. Itu dari siapa? Dari orang-orang munafik. 6. Fala la ilaha illallah la tuqbal min qa'ilaha bimujarradil maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak diterima dari orang yang mengucapkannya dengan sekedar pengucapan. Baladuddah bahkan harus minal ityan bi mendatangkan syarat-syaratnya wa dan ketentuan-ketentuannya almustabiddah minal kitab was yang terambil dari Al-Qur'an, Al-Kitab dan As-Sunnah. Al nah, jadi intinya kembali kepada Lil Pelajari Al-Quran. Pelajari As-Sunnah. Para ulama menyebutkan apa dalilnya? Kita terima. Ini pendalilan tentang ilmu. Ini tentang pendalilan yakin. Ikhlas. Kejujuran. Keyakinan. Ketundukan. Penerimaan. Dan pengkufuran terhadap selain apa yang disembahkan oleh Allah. Kita wajib terima. karena datang dalilnya. Dan kaum muslimin hanya menerima apa yang telah datang dari Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian dikuatkan yang kedua dari asar Imam yang ma'ruf Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah. Annuqilalahu dikatakan kepada Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah. Inna nasanya Ada sebahagian manusia yang mengatakan Mangkalala ilaha illallah dalam jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada yang sebagian manusia mengucapkan hal ini. Barangsiapa mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Maka diperbaiki, diluruskan oleh Imam Al Hasan Al Basri Rahimahullah perkataan tersebut. Yang benarnya bagaimana? Kata beliau catat ini. Perkataan Imam Al Hasan Al Basri yang sangat penting. Man qala la ilaha illallah fa adda wa iya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan hak-haknya dan fardhaha kewajibannya masuk surga baru masuk surga jadi enggak cukup sekedar apa mengucapkan dia harus apa Hah? Mendatangkan hak-haknya La ilah illallah Dan harus mendatangkan Kewajiban-kewajiban terhadap La ilaha illallah Baru benar kalimatnya Ia akan membuat dia masuk Surga Ya. Ini dari asar yang kedua Yang menerangkan pentingnya kita mengenal syarat-syarat tersebut. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Qawwam al Sunnah dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki oleh asy Abdurazak. Abdurrazzaq Sekarang kita masuk ya, ke rincian. Rincian syarat-syarat qal rahimahullah wa amma syurutu la al al ilmul al munafil jahal sekarang yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah apa tadi yang pertama ilmu yang menafikan kebodohan kejahilan apa maknanya ai al ilmu bi ha nafyan wa isbatan yaitu mengilmui akan makna la ilaha illallah secara penafian dan penetapan apa makna la ilan Allah secara penafian apa yang dinafikan segala sembahan yang disembah selain Allah dan apa yang ditetapkan penetapan Allah semata satu-satunya sembahan yang hak, itu ilmu pertama ya ilmu tentang apa itu tentang penafian dan isbat, apa itu namanya Rukun Tauhid Ahsan Rukun La ilaha illallah Ingat La ilaha illallah Ada dua peng penggalan La ilaha illallah Penggalan pertama La ilaha Ini penggalan Penafian Tidak ada ilah yang berhak ibadahi La ilaha Penafian Kita harus tolak Nafikan Tiadakan Ingkari Apa yang disebabkan Allah Itu la ilaha Penggalan pertama. Kemudian illallahu datang penggalan kedua penetapan kecuali Allah. Ini saja yang kita tetapkan Allah sebagai sembahan yang hak satu-satunya. Barulah lengkap rukun tauhid dengan dua rukun penafian dan penetapan. Itu ilmu pertama. Kemudian ilmu tentang apa lagi? Wahai kata alaihi min tauhidillah azza wajalla. Wa subhanahu wa Taala ya. Dan mengilmui akan hakikat apa hakikat. Kalau orang-orang sebagian kelompok sebelah bilang apa ruhnya, apa isinya. Ya. Ini isinya itulah ilah Allah. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah kandungan akan Tauhidullah tentang ifradullah subhanahu wa ta'ala ibadah Menunggalkan mengesan Allah dalam ibadah Wa dinilah Mengikhlaskan ibadah hanya untuknya Dan mengkufuri segala Apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini hakikat dari Kalimat tauhid yang kita harus ilmui Jadi ilmu yang pertama Tadi tentang ilmu rukunnya La illallah ada dua rukun Yang telah kita ilmui menafikan dan menetapkan ilmu yang kedua tentang ilmu haki hakikat dari la ilah ilahullah apa hakikat dari la ilah ilahullah adalah Tauhidullah mengesahkan Allah dalam ibadah mengikhlaskan agama hanya untuknya dan mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala iya sebagaimana telah berlalu bersama kita ayat-ayat yang sangat banyak yang menerangkan makna la ilaha illallah. Kaqoulihi ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 59. Ubudu Allah. Ma min ilahin gairuhu Sembahlah Allah. Ini penetapan. Sembahlah Allah. ma'lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada baik kalian ilah selain dia. Ini penafian. Baru di sini hakikat. Menerangkan tata hakikat sembahlah Allah dan harus kufuri Tidak ada berat ibadah selain dia Berarti mengesahkan Allah dalam ibadah Yang lainnya harus ditolak Tidak boleh ada dua Tiga Empat Sekutu Bersama Allah SWT Kapan ada sekutu itu namanya apa? Kesyirikan Makanya orang Bugis bilang Kesyirikan apa? Mampak dua Cukup tambah satu Mampak dua Sudah so syirik ni Apa yang Mampak Talu? Eh, bagaimana kalau Mampak Talu? Hmm. Mapa, Pitu eh. Tambah banyak Sembahannya, tambah banyak kesyirikannya Sayyid Waliyahudzubillah Jadi, ini bahaya Tentang kesyirikan yang harus Kita jauhi Jelas? Jadi ayat ini Menerangkan tentang hakikat La ilaha illallah dalam surah Al-A'raf 59, itu berulang Di banyak tempat, Al-A'raf 59 Kemudian 63 ya dan seterusnya itu berulang beberapa kali 85 ayat-ayat yang menerangkan perintah beribadah kepada Allah dan menafikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga firman Allah dalam surah An-Nisa 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sembahlah Allah ini penafian atau penetapan wa la tusyriku bihi syai'an penafian jadi sembahlah Allah penetapan dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan segala sesuatu kesyirikan apapun itu apa penafian penafian kesyirikan penolakan kesyirikan ya wa qoulihi wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisinal ladin dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanyalah untuk menyembah Allah dengan ikhlaskan baginya agama. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Telah kita hafalkan. telah selesai dari pendalilan apa? Yang pertama, il ilmu. Dan telah berlalu beberapa kali pertemuan kita sebutkan hadis Utsman bin Affan. Riwayat Imam Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan mengilmui La ilahilallah ilah masuk surga nah, Ini subhanallah adalah bekal untuk kita masuk surga Dengan mengilmui makna la ilahilallah ilah Walaupun misalkan Seseorang meninggal dunia dengan tiba-tiba Tanpa sempat mengucapkan delisannya La ilahallah ketika maut menjemput Tapi dia telah membawa apa? Membawa bekal ilmu dalam hatinya Dalam keyakinannya keimanannya, telah mengilmui apa hakikat, dan apa makna yang benar, dari La ilah Allah, dia meninggal di atasnya telah dapat jaminan Nabi tadi yaitu masuk surga iya kemudian jahal menafikan kejahilan ay, ilman sahihan wa fahman qawiman lihadil kalimah ilmu yang menafikan kejahilan adalah ilmu Pemahaman yang sahih. Pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang lurus terhadap kalimat Tauhid. La ilaha illallah yang yakhrujubihi ansabil jahil wal jahilin. Yang dengannya, dia akan keluar dari jalannya kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Iya. Ini keharusan. Dari mempelajari la ilahilallah agar kita terhindar dari sifat kebodohan. Dan menghindari jalannya orang-orang yang bodoh terhadap La ilaha illallah Ya yeah. Fa inna qalaha Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah Bila ilmin bimaknaha Wa madlulihah Fa inna la tanfa'uhu Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah Tanpa ilmu Tanpa mengenal kandungan-kandungannya Maka sesungguhnya ucapannya tidak Tidak ber bermanfaat bagi dirinya. Ini menerangkan sangat pentingnya kita mengilmui kalimat tauhid la ilaha illallah. Terakhir, Allah berfirman pendalilannya. Ya, pendalilan untuk mengilmui la ilaha illallah. Apa pendalilannya? Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Tegas Allah yang menyuruh kita, Rabb kita yang suruh kita untuk belajar, fa'lam Fa Ilmuilah, lah. Apa artinya? Ilmui lah. Pelajari lah. Ketauhi lah. Apa benda pelajari? Annahu la ilah ilallah. Bahwasannya tidak ada ilah yang berhak dibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung datang perintahnya dari Al-Quran. Dari Allah sendiri. Menunjukkan pentingnya kita mengilmui perkara tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanahu wa hamdik. Asyadallah ilah ilah antah.